Halo teman-teman semua. Di video ini, Mimin akan mencoba membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat semua yang penasaran kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka cerita Wudong Qiankun di sini. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel Mimin. Oke, kita mulai ya. Babak 758, Membakar Langit Kuno. Selama dua hari berikutnya, populasi di unik Devil City melonjak dengan kecepatan yang sangat mengerikan tidak hanya anggota dari delapan sekte super tiba satu demi satu tetapi bahkan anggota dari faksi terkenal lainnya juga bergegas dalam sekejap interior unik Devil City benar-benar penuh dengan para ahli yang tak terhitung jumlahnya menyebabkannya menjadi sangat kacau Kilei dan yang lainnya jelas telah memperketat kendali mereka di tengah kekacauan ini Oleh karena itu Sebagian besar murid dari Dao Sekte harus diam-diam tetap di penginapan mereka untuk berlatih dan tidak memiliki kesempatan untuk keluar untuk menimbulkan masalah. Meskipun kelompok Kilei tidak dengan paksa menahan lindung dan murid-murid top lainnya, mereka berulang kali menginstruksikan mereka untuk berhati-hati untuk menjaga terhadap serangan menyelinap. Saat ini, Unik Devil City sangat kacau. Jika terjadi masalah, kemungkinan bahkan mereka berempat pun akan kesulitan menanganinya. Lindong juga jelas menyadari situasi saat ini dalam unik Devil City. Karena itu, dia diam-diam tetap di kamarnya selama dua hari ini meskipun tidak dihukum dan dia jarang keluar. Lindong juga mengambil keuntungan dari perdamaian yang datang sebelum pertempuran besar terkemuka untuk mempelajari beberapa hal lainnya. Misalnya, kuali tembaga aneh yang baru saja dia dapatkan. Lindong duduk di tempat tidur di dalam ruangan yang tenang. Pada saat ini. Dia memegang kuali tembaga yang rusak yang telah dia beli dari distrik mencari harta dengan harga tinggi. Dia sedikit mengernyit sementara matanya terus-menerus menyapu. Asteris mendesah asteris. Ini berlanjut selama setengah jam sebelum lindung tanpa sadar menghela nafas. Dia menggosok matanya yang agak berkaca-kaca. Sementara wajahnya dipenuhi dengan ketidakpuasan. Sebelumnya, dia telah mencoba berbagai metode untuk mempelajari kuali tembaga merah gelap ini. Namun, dia tidak berhasil menemukan sesuatu yang istimewa tentang itu. Bahan dari kuali tembaga ini tidak unik dan juga tidak ada fluktuasi energi di dalamnya. Lindong yakin bahwa hal ini jelas bukan harta jiwa. Sepertinya mimpinya menemukan pencurian besar telah pupus. Ada yang salah, Lindong bermain dengan kuali tembaga di tangannya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Ketika dia melihat benda ini untuk pertama kalinya, dia dengan jelas merasakan jimat batu di dalam tubuhnya bergetar lembut. Jimat batu hanya menampilkan reaksi seperti itu ketika menemukan benda yang luar biasa. Lindong mengerutkan kening. Dia menempatkan kuali tembaga merah tua yang rusak di depannya. Itu mungkin untuk melihat beberapa gambar kacau di permukaan kuali tembaga. Mungkin karena erosi selama bertahun-tahun. Tetapi gambar-gambar ini sangat memudar. Oleh karena itu, Lindong tidak dapat memperoleh informasi yang berguna dari mereka. Kuali tembaga ini hanya apa gunanya? Lindong merasa kepalanya sedikit sakit. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya menyerah dan menggelengkan kepalanya. Saat dia bersiap untuk memasukkan kuali ke dalam tas Kian matanya tiba-tiba melayang ke arah cahaya di ruangan itu. Segera, dia tertegun sejenak. Setelah itu, matanya menyipit. Kuali tembaga ini... Tampaknya kurang nyala, pikiran ini melintas di benak Lindong. Dia ragu-ragu sejenak, sebelum dia melihat penampilan kuali tembaga yang rusak. Sepertinya tidak tahan panas, jika keadaan berubah menjadi lebih buruk, 10 juta pil nirvananya akan sia-sia. Jika itu akhirnya rusak, maka jadilah itu. Namun, Lindong bukan orang yang bimbang. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengepalkan giginya dengan genggaman tangannya. Sekelompok Nirvana Flames yang ganas bangkit dari telapak tangannya. Nyala api ini dapat dibentuk oleh siapa saja yang merupakan ahli panggung Nirvana. Ci, Lindong menjentikkan jarinya. Gumpalan api memasuki kuali tembaga dengan kecepatan kilat. Setelah itu, nyala api dilepaskan dengan cepat. Segera setelah itu, Lindong bisa melihat bahwa kuali tembaga mulai meleleh. Segera, wajahnya berubah sedikit hijau. Tampaknya idenya memang salah. Selain itu, berdasarkan penampilannya yang rusak, mungkin seseorang telah mencoba metode ini. Namun, kemungkinan mereka menyadari bahwa itu tidak berguna di tengah jalan, dan karenanya berhenti. Lindong menggelengkan kepalanya karena kecewa. Dia akhirnya kehilangan minat. Dengan lambaian lengan bajunya, dia melemparkan kuali tembaga yang terbakar ke Anglo di ruangan itu. Setelah itu, dia perlahan menutup matanya dan mulai berkultivasi. Setelah lindung memasuki kondisi budidaya, kuali tembaga mulai meleleh dengan kecepatan yang meningkat. Pada akhirnya, itu bahkan berubah menjadi tembaga cair yang menetes ke bawah. Cairan tembaga merah gelap meningkat. Pada akhirnya, kuali tembaga sepenuhnya dilebur. Api nirvana juga telah tersebar karena kelelahan nirvanaki. Hanya beberapa cairan tembaga merah gelap yang mengalir perlahan yang tersisa. Bas-bas, banyak lampu merah gelap tiba-tiba keluar dari cairan tembaga saat itu mengalir. Akhirnya, mereka saling berjalin di udara, duduk di tempat tidur. Seolah-olah dia merasakan sesuatu. Mata Lindong yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Dia agak linglung saat menyaksikan lampu merah gelap yang terjalin di udara. Ini, Lindong kaget ketika melihat adegan ini. Setelah itu, dia melirik kuali logam yang benar-benar meleleh. Dan baru kemudian dia tiba-tiba menyadari. Seseorang harus benar-benar menghancurkannya sebelum dapat menemukan apa yang tersembunyi di dalam. Mungkinkah ini dianggap, tanpa kehancuran tidak akan ada kemajuan. Namun, seseorang akan membutuhkan keberanian yang cukup besar untuk bisa melakukan tindakan seperti itu. Jika bukan karena lindung benar-benar kecewa sebelumnya. Ada kemungkinan bahwa dia akan mengalami kesulitan mencairkan kuali secara pribadi menjadi tembaga cair. Sebelum Lindong, ada kemungkinan orang lain yang juga mencoba metode ini. Pada akhirnya, orang itu tidak memiliki daya tahan atau tidak memiliki hati untuk melihat sesuatu sampai akhir. Apapun, Lindong saat ini sangat senang. Hasil yang ia peroleh secara serampangan ini jelas melebihi harapannya. Namun, apa ini? Mata gembira Lindong berisi beberapa ketidakpastian. Dia menatap lampu-lampu yang saling bersilangan di udara. Lampu-lampu itu terjalin satu sama lain. Akhirnya, mereka tampaknya membentuk beberapa garis dan gambar yang aneh. Penampilan itu, sepertinya peta. Sebuah peta, mata Lindong sedikit fokus. Segera, sebuah pikiran melintas di benaknya sebelum energi mentalnya keluar. Itu menangkap gambar peta cahaya dan menyimpannya di istana niwannya. Setelah Lindung melakukan ini, garis merah terang mulai menyusut sebelum akhirnya dia glomerasi menjadi token cahaya merah seukuran telapak tangan merah di depan matanya. Lindung mengulurkan tangannya dan token merah gelap mendarat di tangannya. Matanya melirik ke atasnya dan dia bisa melihat gambar nyala menyebar di token cahaya. Ada empat karakter api kuno yang luar biasa samar-samar hadir pada gambar. Membakar Sky Ancient Stars. Lindong menatap empat karakter api kuno. Setelah itu, dia membaca setiap kata dengan keras. Detik berikutnya, matanya tiba-tiba menjadi cerah. Kuali tembaga ini sebenarnya menyembunyikan peta harta karun kuno. Sangat baik, bibir Lindong berpisah saat dia tertawa. Meskipun dia tidak menyadari apa Stas kuno Burning Sky ini, itu mungkin bukan harta karun biasa karena terletak di dalam daerah iblis unik. Tidak akan mengejutkan bahkan jika tempat seperti itu memiliki harta yuan murni. Meskipun benda sampah itu tidak berubah menjadi harta karun, penampilan peta harta karun kuno ini benar-benar menebusnya. Nilai dari harta karun kuno pasti sebanding dengan harta yuan murni. Dia tidak rugi dalam transaksi ini. Kemampuan jimat batu tidak mengecewakan Lindong setelah memasuki daerah iblis unik. Aku bisa membicarakan ini dengan kakak perempuan senior Xiao Xiao dan yang lainnya. Kita bisa mencari yang disebut dengan stas kuno membakar langit ini bersama-sama. Lindong membelai dagunya dan bergumam pada dirinya sendiri. Bagaimanapun, situasi saat ini berbeda dari ketika dia memasuki medan perang kuno saat itu. Dia tidak lagi sendirian dan sekarang ada sekelompok besar rekan murid yang bersedia mengikutinya. Dia sendiri juga tidak bisa menerima seluruh harta karun kuno Akan lebih baik baginya untuk membagikannya dengan sesama muridnya Pada saat itu Kekuatan mereka secara keseluruhan akan meningkat Dan kemungkinan mereka akan menghadapi masalah yang jauh lebih sedikit Lindung diam-diam tersenyum ketika memikirkan ini Dia dengan hati-hati menyimpan token cahaya ke dalam cincin penyimpanannya Objek ini kemungkinan memiliki fungsi khusus Kalau tidak itu tidak akan disembunyikan dengan baik. Setelah menyelesaikan rahasia kuali tembaga, Lindong jelas merasa sangat senang. Namun, dia tidak berhenti di sini. Sebaliknya, dia merenung sejenak sebelum tiba-tiba bertepuk tangan. Cahaya-cahaya muncul di tangannya dan berubah menjadi formasi cahaya yang sangat tidak jelas dan rumit. Formasi ini begitu misterius sehingga menyebabkan seseorang menjadi terpesona. Bahkan Lindong saat ini tidak dapat melihat melalui misterinya. Ini secara alami formasi alam semesta kuno yang ada di dalam tubuh Lindong. Formasi alam semesta kuno telah banyak berkontribusi pada kemampuan Lindung melawan sembilan ahli panggung yuan nirvana dengan tujuh kekuatan panggung yuan nirvananya. Karena itulah Lindung dapat menggabungkan yuan power dan mental energi bersama untuk melepaskan kekuatan yang lebih besar. Namun, sejak Lindung mendapatkannya, dia belum menemukan kegunaan lain selain menggabungkan yuan power dan energi mental. Namun demikian, selama periode ini, Lindong telah menyadari beberapa fakta setelah diam-diam mempelajarinya untuk waktu yang lama. Formasi alam semesta kuno dapat menggabungkan energi ketika diputar searah jarum jam. Namun, jika seseorang memutarnya berlawanan arah jarum jam, Lindong menemukan bahwa riak dari formasi alam semesta kuno akan mengalami perubahan total. Pada saat yang sama, fluktuasi itu juga memiliki efek yang cukup mengejutkan dan ajaib. Itulah kekuatan untuk membelah. Searah jarum jam akan mengarah ke merger sementara berlawanan arah jarum jam akan menyebabkan pemisahan. Lindong tersenyum menyaksikan formasi alam semesta yang berputar perlahan, sementara sudut bibirnya terangkat. Dia sadar bahwa penemuan ini pasti akan sangat membantunya dalam kompetisi sekte besar mendatang. Bersambung